Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'matin islam Wa kafa biha min ni'ma Walhamdulillah Alladzi ji'alana Min umati sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wasallim Wabarik ala sayyidina Muhammadin An-nurizati Wasirrisari في سائر الأسماء والصفات ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قولي، وسدّ لساني، واهد قلبي بهقي محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أما رنا الله كارك رزقنا تبا، أرنا باطلا رزقنا اتنابة. Allah melimpahkan rujudna para ulama, para masyaykh, para, asati, para tokoh, para La lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kidoan. Dengan kita bersama mengaturkan jenjaran Fatihah. Kita aturkan dari bahan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu keluarga keluarga, selain sahabat sahabat beliau, Raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga terlim Epon, para Tabiin, bentab Tabiin, tabi para Nabi, para Utusan. Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru petang ulis di jaman, guru-guru datah sakit. Pengesepo, pengesepo lakiat maupun bini. Lepala-lepala tetangkep pengesah jemaah, cakap-cakap, Tak kata-kata kenalan-kenalan, murid-murid santri santri ulis di Orang-orang rasa kebaik bagus dapatan kudus saja. Orang-orang rasa orang-orang rasa penting dapatan kudus saja. Sengaja tak ada kencaran ke perhapusan ke apa-apa dapatan saja. Orang-orang rasa tak bersul ke lebatan kudus saja. Orang yang suka beri peku setiap pertanyaan kena cita je. umat Islam lakik. Maupun Bini. Almarza sudah jana seberapa ratus atau seratus kepada rakan pelakau korban. Salam dari segala Allah. Tetapi ahli syarikat sedeki, kini ridna Allah, kini shafad pun Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, shafad pun para ulama, para uliak, para syahidah, para sulihin, para kuru, para bangsopok. Materi pernah tambah barokah umur barokah ilmu nih, barokah rata nih barokah rezeki nih, barokah abain barokah nak foto nih barokah keluarga nih, barokah santri santri nih, barokah jamaah nih barokah jamiyah nih, al materi yang tambah tau fixin hidayah Epona Allah Subhanahu Wa Taala. Kala malam tergelap, kawan kaya, hingga baroka, barokah barokah pon saya keseput. Malam terpetan kulit saja. Saya nak apa terpetan kulit saja? Kekalaga terpetan kulit saja. Santai-santai berjemaah terpetan kulit saja. Orang yang seataw sur kala bertan kulit saja. kencaran kefokusan aku terpetan kulit saja. Orang yang seataw sur kala bertan Asal kami fokus dapatkan konsetenja, almatar, setakatnya sebanyak ratusan. Pada era bendera Kuala Lumpur, salam dari Allah, dari orang ahli suara tertinggi, kini dengan Allah yang syafaatnya pada Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya pada para ulama, para uliak, para syuhada, para solihin, para kuru, para bangs materi perenungan tambah baru karo maro baru ka elmo na baroka ro tane baroka ricke aban baroka na poto na keluarga na santri-santri na baroka jemaah na baroka jami'ah na baroka perjuangan baroka pengorbanan kenikmatan-kenikmat ingin tambahan takfir hidayah pun Allah SWT wa taala tilencelat depan beta Allah yang perlengkepuran kecemuran kecompiran ke kompiran Kepungan, kompiran ke pungan ke pungan ke bahagian ke bahagian peleng kasusan kasusan sumpakan resampan ke serobekan ke serobekne selak kon ke selak konne pemater wat majer watang ke lawan gempang enton tak putung ang kuyotang pentul lele majeran potang bawa Muka-muka Ibrahim Cempur Recikan, Oleh Recikan Sehalal, sebarokah. Muka-muka Ibrahim Husnul Khatiman. Ibrahim Lancang Umar, Ibrahim Matahatka Allah, benda benda Allah. Lancang umur ilmu Menjunjung Tinggi Akaman Allah. Ibrahim Lancang Sehat, Beres, Selamat, Aman, Dijacapan. Dari Musibah, Dari Pelair, Bencana, Dari Malapetaka. Selamat Dari Pertanah-Pertanah, Selamat Dari Kedolim, Dari Sedolim, Dari Tengkih, Dari Orang Yang Itulah pula istilah pelanyolah salahnya, salahnya lah ganggu ni sya'a ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinat atai, kotor ate petang ate kering ate kering ate lopan atai, mati na'atai. Kumbukai berolah yang semua, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Ia pernah terkacar ke lembang tercapai cita-cita, dan sukses usaha. Ia pernah terkabul pernyonan-pernyonan. La diheniat wala ku salihat wala nyetil kabul sul rasul Abil Batul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Fadha. Al-Fadihah Al para pemirsa para mitra pengajian Banjukon yang dimuliakan Allah Subhanahu kita banyak bersyukur dan anjunanipun Allah Subhanahu wa taala eh, apuasa, eh bulan Ramadan maramatir puasa kita kadento Kata-kata yang Allah keajunan ia pun Allah SWT. Al-Mater tak sakro sakah kencuran epon pun puasa kat dia Sebab cik banyakan semua petal dia ke puasa ke itu tak sakrasah. Abad dah Agiba datang mau tungat tu, datang lecek. Lebih-lebih pas pemilihan, esok buat nih bulan basah. Awoh, ini kanang ke agiba nangke tungat tu, nangke lecek nih bulan basah. Pemilihan esok eh, dan bulan puasa. Tetapi perkusah perjalanan ni kak di luar bulan puasa. Menurusan kapal khususan sabak bulan puasa. Menurusan sebab akar tokar ni eh, di luar bulan puasa. Sebab kita dek kekencanaan puasa. E dalam kitab Al-Du'afa e Al-Du'afa al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamsun yuhtir nasa'im. Lain maka itu mapetal deka orang siap wasah. Al-ghiba tuh ropa Rasanan. Wa namimatu ban tungat tuh. Wal-kazibu ban lecek. Wal-quplatu ban nyom. wal yaminul fajiratu ben sompa selecek nikama betal dek kekencernya puasa Ba, tunggat tuh, lecek, nyom Umum nih ke, nyom nih ke Takik bisa cukan nyom cat bini nah, napa poleh benih bini nah. Karena kita termasuk bagian daripada noroten napsone, sekarang tu cukan yaminul fajir, sumpah, selesai. Badai setengkol amak, neka akuru dekak Syaikh Abdul Qadir Al Jilani, pas iang kain ka angka, rampatan, ka kanjeng, dek buna, Syaikh Abdul Qadir Al Jilani ap diet napo kakan kakan kakan be en mun jong bekal oleh kenjen apwasah se keterima tanda bapak, aduh ampon tikel tak manabi ap tira pola entepana puasa kakanjong sampai 3 kali Bukan mengakkan area tangkung bencok oleh ganjuran, apuasah sebulan penting jom, apa pon tak lakon, iman punan kekuasaan gento, kiai Qadir al aljilani kakan jom Ben jom, bukan bukan mengakkan tangkung bencok petangkung pensetok oleh kemudian ibadah setahun jong abdina iman keperasaan maka qadir santri-santri selain Terut orang yang ingin mengadiri ya Tanda deka Ojaan kurun Hari berkal Keker dari pandangan Allah Hari berkal celaka hari ya Tak untung jika menerimu hari Esorokuri pakon guru, Pakon cengkal Mungkin kan puasa ini ke Tapi Cengkal gak guru, Tak puasa. Akhirnya dek ramah. Keker. Dari pandangan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh Allah ta'ala. akhir tetap orang nasrani. Tetap orang yang kafir. Wal'ayadu billah. Sampai ke mati terus mati kafir. Tak ada keda bunuh huruf. Apa yang sama tapi karena melanggar tak kata guru na nasrani mati na mati kafir namun puasa na puasa sunnah lain boleh mana bi puasa baradu bi guru nasarwambu kan maksiat la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik lulusan maksiat ta'oleh tunduk dak makhluk ko tunduk dak ajunan epon Allah merabina mung sunnah annikak nyering da guru pasca sampai pole tepak arek apa sagak dinto Bukan sahur Saya nak cik sampai Barang-barang haram Sebab syaitan kita ngecak Ketika ampun lah Haram Bukan haram Saya akan haram Bukan sahur haram Malaikat ni kan ngecak deka sekancan sekancan entah itu sekancan sekancan apa jian tu nak kebuka kebuka apa apa kebuka si Halal apa seharum si hmm. umpam mana halal hmm. kuda jee kuda dalam masih tak ada ganjarannya kuda kuda boleh dalam masih bisa ceria bisa agiba, dia kian. Malah tak kan Kuda boleh dia mesti bisa tunggat tu. Kuda boleh dia mesti bisa lecek. Kuda saya si bisa ngelakuin. Kecubaan-kecubaan. Mungkin dia tempat kasih haram. Oh. Mungkin dia tempat kasih si haram. Ke Kanan bulan pasal. Kekun si haram. Kekun Oh, torot tarot, -tarot menjiri. Tak usah kuda saja. Jira-jira pun. Kun ole paya jiri. Ole jiri jiri. oleh payah saja. Tak kira oleh kencuran apaan saja. Tak oleh kencuran apaan saja. Kun oleh lapar benar-benar. Torot lah, torot. Tak usah kuda saja. Lekendan, lekabaslah. Tak kira di kencuran kejahat saja. Sekutu. Eh, kuda benar kita sama dengan syaitan dia. Ya dia Orang-orang Sikit tak Apu kepereng haram harom. bukan haram harom. lah haram Takut aku tak boleh je. Jadi aku tak boleh Maka Maka Kita beri Selain Ajunat yang pun kustikkan jika Nabi Kam min sa'imin Laisalahu min siyamihi Illal ju'wal atshuf. Banyak orang yang puasa dia. Ya. Yang pun tahu leapan je. Ya. Oleh apa pun. Oleh. Pelka'ben lapar. Oleh pelka'ben lapar pun. Oleh apa je. Ya. Makanya pasangan dorot-torot sekali pun. Ben... Iblis torot torot Dia tahu saja. Ya. Caring jirikun mapaya. Aben ah, tak tahu leapan. Dorot-torot-torot ya. saja. Berarti saya ingat daripada haram. Manabi Sufyan Al-Thawri. Iza aftar min suamihi aftar alama ilmatar. Imam Sufyan Al-Thawri. bi apukah? Nika apukah kuih dengan kuih aing ochen? Kau pukah dengan aing ochen? ochen? Polan munai ngocen gantong pola tak kira haram boleh munai penikahin ngocen. Penikah langsung dari atas tak lebat eh panapan panapan sengke terdek syubhed terdek haram. nikai ngocen. Jadi dari tengah-tengah tak kau mik pasanan kun oleh pelak ben lapar, tapi ternyata tempat kepada yang subhat, tempat kepada yang harom. Jadi pas apa kah aing ochen? Nih kesufian asyuri. Fa'ilam yajid falama inna harilladi lam yahfirhus salatin. Umpan mana tak aing sungai aing ocen. maka Sufyan al kento Muntut Aing songai seta Tak e Bangun ben Pemerintah Jadi aing songai seta tak e bangun pemerintah Seta tak e kale pemerintah Lam virus firhus salatin tak e kalau pemerintah si tak bangun pemerintah, kerana saya si, itu er maklum lebih seceh dari perang-perang subhat dan perang-perang harom, sebab mohon pemerintah panika dan kadang apur campur kita, dan kadang apur campur. Seharam dan sehalal. Dengkak Deng, olehnya mencak rakyat tu, rakyat. E cukai melulu, haram olehnya. Campur bancukai, jadi lebih murni, lebih halal. Kepada ni kerana tidak campur tangan pemerintah lagi. Ni kerana sahaja orang Sufian Azawadi. Anapa merkena? Lainan, itu agak berubah. Lainan, itu agak berubah. Karena aing ochen atau paling tidak aing sungai keng tidak ikal pemerintah. Ni ke lebih semak dekah halal. Lebih semak dekah halal. On, orang siapa sah ada nih, umpama ada nih, aneka minum kadai, de? depan kau terbuka minum kadai, mungkin ada nih, tapi ada kau kui mengrip semasa ia sebab sampai ngakan. Sebab saya sampai ngakan orang yang telat ke kapi. Apakah? Ngakui aing huay pun. Enum aing nikah wan. Adhan. Cara nak senikah. Sebelumnya adhan. Atal betal kat dia. Atal betal kat Talpetal kalah ban, nginum. Mau sampai ngakan sefereng, yang orang terlambat ke api ini, sebab sunat orang yang panikah tulih-tuli eh dalam apakah, njoeng kok kuat kok, apa jaga marip kelum, penting kel. Banyak orang kata, oh, wajah sunat kangkui tulis tulis, apa? Tiada kalau kita apa apa jengkel, cincap apa jengkel, buka gada pas apa aje. Maklum oleh utama, epon acung ada kiri atau ber ngawal lagi, apa kita cinyak punya akan ada. Maka sepertinya atal petal. Mereka atal petal. Kita ke apa yang saya. Mana bina yang ini. Mekah biasanya. Mekah Medina ini kan kita. Atal petal. Zam-zam. Ben. Korma. Korma ben zam-zam. Pon. Langsung apa yang. Perjalan magrib. Terus isyak bentaraui. Tetapi kalau abid na ningkat esak tak pate wayu wayan. Jarang esen tertabu tak pate banyak lagi. Tak pate awai. Lain ben metura, men metura kan. Sebelum na apa jeh puh kan wani ke rang jebo do ki bodo ni kana bodo ni kana Akhirat... siapa jangan berak siat tarawih berdo ya? ah hedo de kata pak Lailatul Qadar ta 10 hari dena bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ta ning cek kecil ta kecil bakun den batden. Pareng cereng tadi Te buna. Palama. Mon banyak ngakan, banyak nginung. Mon banyak nginung, banyak tedung mun banyak tedung banyak rogi tak rogi dak dem sering moleh kiri beri ilang ngantuk Beri be ilang ngantuk tak tedok pacak ke bu Ada. ado ada lailatul qadar coba lailatul qadar ni ke hatta matla'il fajr Sampai meto pacar. Bini sampai meto arentan. Sampai meto pacar. Iman. pun pasanan. Yang Laylatul Qadar. Kita akan itu banyak rogi. lailatul Qadar ini kesempatannya pun. Namun semalam di kabinah. Setahun ini. Setahun tahun set semalam dek Jadi muntah tempat semalam kento. Kita lopot dan pas tedung. Oh, Rogiraj. Hmm. Nika malam mampun las kemian. Deki enam lekoran, petul lekoran. Deki nika mampun lah. Kita ajukan asyarat. Langkong-langkong ni tanggal betul ekor ni. Sebab Banyak ulama' Madabu tanggal Selekor ni. Sangat betul ekor ni. Banyak ulama' Madabu lahiratul qadda tanggal Betul-betul ekor. Sehbut tambih Medhebu Bahwa huruf itu pun Laylatul Qadar itu sangat Laylatul Qadar ini kah? sangat Kemudian eseput ning Neng Al-Quran Teluk kalih Ia sebut teluk kalih quran telukale. Leilatul Qadar. Ketining horo pasangat. Ese putelok aleh. Mun sangat. Kale telok. Betul, -betul ekor. Fadalla ala anna hafiz sabiyati wal ishrin. Menuju aki. Bahawa leilatul Qadar panikah. Atau panik tanggal betul, -betul Tepat tangkal betul ekor. Ini kah saya pun ulama. Berarti di kuk malam. Eh, niki kuk malam dan di kuk malam. Di kuk malam ini kan ada melekor. Betul ekor, Ibn Abbas juga membetook tangkal petola ekor. Cepuan Ibn Abbas, Allah Taala men menciptakan langit, petok, bumi, petok, tasé, petok, aré, petok. Kita diciptakan dari petok. Diciptakan dari petok, bahan elastikain dari petok. Di petok-petok, artinya petok lekor, petok lekor. Neneng sepolo hari dalam sepolo hari, panikan neneng betto nih. Lelah turkota neneng betto. Atau neneng betto lekor. Teteh retik endri betto. Napan? Fambatna fiha Habaw wa nabat Habaw wa enban wa qadban wa وفاكهة وعبة فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق قلبا وفاكهة wa abba sengkok matambu e dalam pumiri habban Dekah. biki sek be lega be recekna manussa e biri biki tas wa Ben pole anggur. Wa qobban. sayuran. Wahada'iqoh. Ben kepun. Gulban. Serindang-rindang. Segeraja. Kan punggana. Benduk meronduk. Buana. Ben dauna. Wafakihatan. Bentuk buan, akatitin, bent semacam, uaban, ban, berbean. Setetika karena keban-keban, tetipet tau. Kemudian berbohon Ibn Abbas juga kita asojud keleban petok anggota kita asojud keleban petok anggota kenapa? muah boleh tanang dua tanang dua kan mentepak nasojud tanang tak berbahagia dua kan tak ada tanggur ke atas tanang telok pon sokoh ana banyak mana toot dua kia lemak pun toot sokoh dua kanan kiri berarti betok orang pernikahan nabi asajjut asajjut kalangan nyangkui petok anggota segala leluhur kota tepat ni betok kia yang di ni kan ni kita tingkatkan ibadah dan kajan dan Allah dan kita tangkel petol ekor umat Muhammad ke parengin Laylatul Qadar. Allah Ta'ala. Ngaturin salam. Dekah umat Muhammad. Salam. Nika langsung. Pas berdekah. Teratur di Allah Ta'ala. Napa? Laylatul Qadar. Salamun hiya. Hatta matla'il fajr. Jadi Allah Ta'ala nika salam. Natur dan salam dek ke umat Muhammad. Se salam panika. E berengaghi bentur ator ri berik Allah Taala ki panika Lailatul Qadar. Kalaban sebab Lailatul Qadar umat Muhammad ketol le rahmat e Allah Subhanahu wa taala. Jadi de're ma kita saya bisa oleh rahmat Ipun Allah Kira lah tulqadar ni ke latihan Kira lah ni ke latihan Jadi Allah Ta'ala Pada yang salam Nika langsung bentuk-hator Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatur ngaturin salam Daga Nabi Nuh Alayhi Salatu Wasalam Salamun ala Nuhim fil alamin. Katakan salam. Dengan Nabi Nuh alaihissalam. Le kabun salam Allah Taala. Nabi Nuh oleh bingkisan searopa kemenangan terhadap orang-orang kafir setunjuk. Nabi Nuh menang dengan orang kafir setunjuk. Luar biasa kemenangan Nabi Nuh Alaihissalatu wassalam Saya ampun Nabi Nuh Kak to, se tahun kurang Sebuah tahun kurang seketahun Seketahun Saya berada di tengah-tengah Masyarakat epon Pas iutus benajunan epon Allah Di saat Nabi Nuh kento berusia 100 tahun. Usia Nabi Nuh na 100 tahun ampun le Sampai di budi panika beda tuhan, tufan, kento banjir Satunya Banjir setunya. Saya ke orang kafir kapi mati kapi. Sebab so, orang kafir mati kapi. Orang si tak endek, tak kaparau nabi nuh mati kapi, celaka kapi. Si endek tak kaparau nabi nuh, selamat kapi, ontong kapi, ontong uh, kapi. Las tarek ento, nabi nuh ento neng itu ento kan setengah tahun. Setengah tahun sejauh kunjilannya di atas Aing Si aing panik ke banjir Saya tunjem bien. Jadi luar biasa Lebih bantah saya rasa Di atas saya kan Tak apa banyak ombak Karena apa? Karena diapit apit Kelaban bumi ke bumi Laki-laki Menikah di atas bumi, di atas gunung sampai Aing bernikah, teti teka kuhulin kento lebih santai berp nikah sampai setengah tahun abida atas aing pon sampai setengah tahun toron dah bini bernikah bisa bersandar nenengi neng Jabal Judi, Gunung Judinya mana apa Gunung Judi? Benih judi. Judi. judi, Gunung Judi, mana tu lelak selatan, boleh ngajak Judi, Gunung Judi, saya ke tempat pejudian, Judi, Dal, Arab, ini Gunung Judi. Las tadi di Kak Dintoh, kik, terus. Kita setelah sampai sebitek tahun. Sebitek tahun dari toro dan Nabi Nuh tidak kata-kata tidak kakunung judi manakah. Terhitung mulai Nkarissa ini kecil sebitek tahun purusetan Nabi Nuh. Jadi si perangaghi sareng ajunan epon Allah kemenangan terhadap orang kafir su dunia. Demen Allah taala kirim salam nika berarti ampunlah, uliah pertolongan Allah. Jangankan jangankan napanyen Allah taala. Rato be melakirim salam guruah. Ha. Anika badhe jangankan jangankan apa nyaman presiden menteri oi pese kasak oleh bese moncongcong menteri oleh bese tapi mun di Allah taala aneka kemenangan saya parang akibat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa. Salamun alam alam Musa. Ekiramin salam bin Allah ta'ala. Ipar ingin. Keselamatan Nabi Musa. Ipar ingin. Ipar ingin. Ipar ingin. Ipar ingin kemenangan. Ipar ingin. Nabi Musa menang kalau bentasih. Nabi Musa selamat kalau bentasih. Selamat dari kejaran Fir'aun. Dari kejaran, kejaran Fir'aun. Nabi Musa Bon rombongan. Selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Musa juga mendapatkan kemenangan neneng i dalam ta'ase. Karena Fir'aun on gento ta'ase atom pekten, ta'ase apeteng buntan. Ta'ase apeteng ta fir on, sebab men Fir'aun on nega peteng nega, fir on nega tekhu. Sampai mengkence seta fir on gento, ta'ek opura punten bedal laki bedal laki negeri Mesir cha setap Firaun kibedde ni beda sekerong ke Firaun bedde gi beti kata tetemo mi Te tidak remah kan mana kurang teggut mane je bo ikhlas benaeng ikhlas tak latihan geng kengerai ya tegalaba la latihan la yang ke engkem pian muntap ning delem je tepakna ning dasar lautan je ning bebentas je dasar lautan pas etek ben ai tegalabah nyo so la ke atas se de pak atas niki jam-jaman mun sampai jam orang yang tak bertahan hidup pun tadi maka na Bikkan jenis Nabi kita banyak yang dianjurkan keangkui latihan renang. Latihan renang. Bagus yang latihan renang. Saya tak bagus ni ke pulang lagi win ni macam pur. Kasak, saya tak lebur. Saya ikut pah rendang meloloh. Bagus. Acara renang. Olahraga renang. Ya, apa lain. Saya lakik. Mereka lakik pada lakik. Mereka lakik bini yang renang. agang akan bengkang. Mungkin tak fahamu teman yang ilumai. Lakan renang. Okey, si mereka. Saya semak ke. Songai ni ke bintar kapir nang ni. Kasah awalnya berni kekana nerokkan kanjing Nabi kekut lebur mena kanan. Tak kapa yang lang-langka bantai yang Tuhan ni juga berkuntar lango ni. Ha kena. Tak nak pelatihan renang ni. Pas latihan memanah oleh. Anikah juga sunnah Rasul. Latihan memanah Saya ke, Orang Islam ni Kak Andi Celuh Malah tak aku ngutak Syap. Siap Siap-siap melol. Apa saya kesiap Membahal berada yang PKI PKI bangkit boleh reng komunis bangkit boleh reng komunis ampun lah kuat kita siap. Kenapa nah saya persiapan. Ke persiapan? Panah kan. Kita tak tahu panah memana Tak tahu. Dari rumah. Menurangkah. Yang saya siap menikah. Nekah mengumpulkan kekuatan. Pertama. Senjata. Ini apa saja? Nekah keboi. Dengan secanggih mungkin. Fis Senjata. Amerika kuat, Hong Kong kuat, tapi nak beli senjata tokang enggak bisa. Cina kuat, ke senjata tokang. Iran kuat, ke senjata tokang. Jadi orang kafir mengucap siap, artinya ndak remeh, mempersiapkan kekuatan senjata. Yang kedua latihan, latihan orang kafir ini, latihan perang. Latihan perang. Negeri yang kafir. Acar strategi-strategi perang. Negeri yang kafir. Kita angkutnya pada apa kon? Kau mempersiapkan kekuatan. Diaajunan itu pun Allah dalam Al Quran itu begi wa aidu. lahum mastatatum min kuwatin wa meribatil khail. Persiapkan olehmu sekalian. Dalam menghadapi mereka-mereka musuh. Mestatoktum. Apa yang kau mampu. Kenapa saya kemampuan kita? Persiapakin. Mengkuatin dari kekuatan. Kekuatan. Termasuk. Paling tidak. Paling tidak. sunnah rasul. Kencur, wamen ribatil kail, band dari kuda-kuda yang ditambatkan, kuda tambatan, setak liar, sebisa noro cak, dekian. Elate band kencur, dek Sebisa ngejar muso, sebisa ngetak dari muso, se takai hingga mon tepan Ah. Cara ini kelakuan, jadi ini kan bisa latih. Ini kan aku nak persiapan kaku menyusun kekuatan ilmu Al Quran yang terbukti macam gent. Kakuin apa? Turhibun nabi, aduwa wa aduwakum. aduwa bisa menggentarkan bin kapi dari kamoso kamoso Nabi Allah, wa aduwakum kum ban kamoso kamoso bin kapi. Wa kau min nampak la himlata, alamu orang orang lain pola. Saya tak ketemu cik. Orang jiria kafir. Sebab agak yang Islam. Tapi tapi pas tak tahu. Cik jiria yang kena musuh. Eh sangkan yang sebuah dengan. Akhirah. Iyang kat. teti orang yang saya kuat. beri kekuasaan. Cik torok. Orang kafir. Pas beriin kekuasaan. Cik jiria yang tak tahu. Saya orang yang kapir. Apa musuh-musuh semacam panik. Semakin terbalik. Justru orang Islam yang ditakutkan. Orang Islam tiba-tiba malah saya digentarkan bensuh-musuh. Digentarkan. Musuh-musuh. Okay? Latihan. Latihan fisik. ajar Napanya mana jurus ajar dong sebarang dan sebarang sebisa nak akuin karen Islam. Tapi dalam Islam tiba, -tiba berjukan saya ajar bela diri, bela diri, pencak silat, bukan semacam macam ni kawan. Kekakui kekuatan dia. Ya bisa menggentarkan musuh-musuh Allah. Tadi acer, napanya mana? Mengemudi kuda, acer panah mana? Acer renang. Ikat termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi hmm. Wasallam. Kena kuda-kuda ni kena mesti bisa, ya, diperbanyak. Tetapi sebolehasa si lah kayak binat ini si bisa, An? si bisa dibudidayakan jugalah. Tanda si bisa beranak pinak, si banyak. Makin ni kerasa konek ceran ni. Ceran kerasa konek. Dorma si benyah. Ni kebagian orang yang seahli perceranan ni. Kata nak apa si bisa. Benyah abudu ceran ni. Sebab mana bih ceran ni ke tak kata jet ni kan. Mana bih kata jet-jet tempur se... eh... napanya... eh... Saya kekebel saya rakit ban orang-orang kafir, kisah kan? Karena lebih cepat nihkah, tempang ban, jadar muncarannya kau tu apa nyaman? Kita berkembang dengan alami. Saya pengancin Jin, kade pasti ngandung. Buru nih kelahir, lahir dua, ada yang setong, jadi apit nih. Ini perlu dibudidayakan. Saya tak sampai tadat. Saya tak sampai musnah. Saya tak sampai musnah. Anda yang ini? Ceren. Ceren larang. Orang jadi rang Larang kerana rang-rang. Kenapa mak rang-rang? Kira orang yang tak patah kencang ngobu. Tangan ngobu siapa. Sebab ngobu ni ini. Banyan oleh pesan. Ngobu ceren ni kah? Pun persiapan kekuatan dia kan. Orang yang tak patah tertarik. Kemudian juga Allah SWT lakin tahu. Apa yang salam dengan Nabi Isa AS. Apa yang ingin kehormatan Nabi Isa. Bisa maudik orang mati. Orang mati bisa udik boleh. Kalau benidin Allah. Ilm kau kurang sudah mati oleh boleh pun Nabi Isa? Bisa. Apa yang salam Allah Ta'ala ada kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berbentuk apa? Tur Tura'at kepada Allah Ta'ala ada kepada Nabi Ibrahim yang keadaan to keselamatan dari Apoi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pernah di Apoi. 40 hari 40 malam lebih baik. Tapi selamat Nabi Ibrahim ni, tenang-tenang, tidak tenang. panas-panas pan, pan, sekali. Jangan rasa panas sedekanat, tak rasa panas. Apa Apalagi salam tak kau ajar nampun kanji Nabi Muhammad selang selam. Epa ringin syafaat, bisa syafaatkan orang salam dunya. Bencukan Allah Taala. Apalagi salam dah ke umat Muhammad kalau ben ngatodaki Lailatul Qadar sekarang di Lailatul Qadar kan itu aurat humur rahmah bisa apa reng bisa medetih dak kerahmatanipun Allah Subhanahu taala muka-muka sawase paling manfaat fi dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah alqaimi bi huquq illahi ma daqat illa farajha Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salat amdin gulat helatu wa rasulullah wasilatu andalaha ya ilahana wali kulli karbin azim aw raj'na nahnu fihi bismi allahir rahmanir rahim ya maulana ya mujib ya hadirun ya ghaib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib allah mandalaha wali kulli hajatin faqdiha bi fadli bismi allahir rahmanir rahim ma yaftahilahu linati min rahmatin bla mumsikalaha wa ma yumsik bla mursilahu min baqi Wa Aziz azizul hakim Wa sallallahu ala siddhina muhammadin wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin InsyaAllah kita atapkan kipu oleh dalam setiap pagi Dan setiap sore insyaAllah Halaman izin ya pun Allah SWT Muka-muka saud senantiasa mendapatkan pertolongan Perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifaya, riayah Wiqayah, imayah pun Allah SWT Amin, amin Ya rabbal alamin, thumassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.